Fokus oke, okay, baik. Assalamualaikum, balik lagi bersama YouTube channel Mirta Wedding. <laughs> bersama aku, Sani dan Diva. Oke, okay, kali ini kita mau bikin uh, makeup tutorial uh, wedding, tapi nggak pakai bulu mata palsu, nggak pakai cukur alis. Emang semua nggak pakai cukur alis sih kita, tapi kali ini kita mau nggak pakai cukur alis, nggak mau pakai bulu mata palsu, nggak pakai lens itu nanti makeupnya kayak gimana Ikutin terus ya Jangan lupa di like komen Dan subscribe Terus nyalain Loncengnya Kita mulai aja ya Kita bersihin dulu wajahnya Biar uh, kita pastikan dia nggak ada sisa-sisa kotoran Walaupun udah cuci muka Kadang kan uh, pengantin tuh Mondar-mandir kesana sini dulu uh, Jadinya kadang mukanya udah, udah keluar minyak lagi jadi Pastiin dulu, dibersihin dulu mukanya sebelum kita mulai makeup Seperti biasa, kita pakai hydrating uh, water <laughs> Priming water. ya biar terhydrate gitu wajahnya Oke, okay, one 2, 3 <laughs> Ditonjok Nah, kalau misalkan udah di... Bro, ngomong apa sih? Setelah disemprot, pastiin airnya menyerap dengan sempurna Nggak usah di tap-tap pakai tangan ya, nanti jadi ke tangan cairannya Kita kipasin <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Mau pakai apa lagi? Kita pakai moisturizer, kan bisa pakai moisturizer apa aja Kalau moisturizer tuh setahu aku, semua jenis kulit itu butuh ya jadi biar keadaan wajahnya tuh siap untuk di make up. Bukan begitu, bu? <laughs> pakai jari ini aja ya, yang dua ini. Karena dia tuh tekanannya biasanya lebih lembut dibanding jari ini. Jangan pakai jempol kaki juga, nggak lucu. Jempol tekanan. Banget. Aku mau pakai lukas Papau Dia tuh. Uh, udah pasti, udah pada tahu ya. Lagi nge-hype banget, itu bagus untuk uh, kerut-kerutan seperti di bawah mata. Jadi, biar dia tuh mengurangi uh, kerut-kerutan, gimana sih kan suka retak-retak gitu. Terus di pinggir hidung, smile line ya yang pasti. Terus, kalau yang suka ngerut-ngerutin dahi tuh, di dahinya juga dipakai. Jangan lupa bibirnya juga dipakein, karena kan kadang-kadang bibirnya tuh suka kemarau. Jadi biar keseluruhan wajahnya tuh dia plumpy, gitu. Karena udah udah pakai pelembab ini, pelembab itu, primer yang fungsinya tuh menyumbat pori-pori, bukan? Bukan? Kalau yang pori-porinya besar, bisa pakaiin uh, yang buat primer untuk mengecilkan pori. Ya, ini aku pakai Monistat. Di bagian ini, uh, yang pori-porinya besar aja, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Aku pakai foundation racikan. Gak apa, apa ya, ini agak terang sedikit dari warna kulitnya. Ya, Ujung-ujungnya berdiri Mohon maaf bu, duduk bu Biar nggak kealingan ya kan mm -hmm. Seperti biasa Saya pakai foundation yang warnanya gelap Untuk di bagian Kontur hidung Kalian bisa pakai uh, Ujung yang pipih Bukan pipih, ujung yang lurusnya Untuk Menentukan garis Karena dia sebenarnya enggak, enggak cabi Jadi konturnya juga Tipis-tipis aja Yuk Pake blush on dalam Kalau mau Biar enggak keterangan Blush onnya aku campur si bekas-bekas foundation yang tadi sisa ini warnanya lebih soft ke wajahnya lu mau makan nggak? gua mau sholat lagi ya ntar tuh seperti biasa bawah mata kita dahulukan kenapa? karena biar dia tuh kan biar ngeliat ke atas nah. Abis itu bagian lainnya coba merem aja kan nanti kelilipan gitu. Mau ngomong mulu ya, Alan? Heeh. dia ditarik. Jadi ngomong ngikut gua. Iyalah. Silakan jadi skeleton. Kita pakai Kontur luar ini pakai bedak-bedak warna gelap biar nggak nyolot warna coklatnya. Santai aja bikin konturnya, nggak usah nyolot. Jadi, warna yang dihasilkan juga tidak akan mengjereng-jereng ria kita pakai, on. Pa kita pakai blush on aku pakai kita pakai blast on aku pakai warna yang orange banget kayak gini untuk di bagian ujung aja terus aku campurin sama warna uh, peach peach uh, santai pink santai santai gitu kan karena dia uh, di bagian matanya nggak terlalu effort, jadi untuk di bagian yang lain-lainnya biar lebih menyul. <laughs> di bagian matanya dia bisa diam nggak? Di bagian matanya nggak terlalu banyak kayak pakai bulu mata dan lain-lain. Jadi di bagian lainnya biar lebih nyala. Oke guys, <laughs> pakai highlighter. ini masak ini <laughs> bisa diam nggak kemarin juga gue bingung motongnya banyak suara suara suara suara suara, suara kipas menggelebu kita pakai pome, pome. Nah, apa sih apa <laughs> kayaknya gampangnya di ya? bawah alisnya ini maksudnya apa sih? ini kuping dia caplang! <tuk> <tuk> jadi ya aku kan. jadi ditutupin kupingnya kah? Mating ngerti gak sih? <tuk> direbus tiga kali kayak ceker dia ceker di alis gimana ceritanya? bukan ceker itu kan jadi lembek tulangnya kalau direbus tiga kali tulang lu kan keras ini biar biar lembek direbus tiga kali kayak ceker. maksud gua mesti sih. <tuk> aduh, aduh di balisnya aku pakaiin highlighter untuk mempertegas alisnya aku pakai spidol kita pakai base eyeshadow dulu aku pakai dari muino biar kedengarannya agak pricey gitu jadi untuk eyeshadownya kita pakai ini sebenarnya blast on ya. Tapi nggak apa-apa karena warnanya cucok. Kita pakai di seluruh kelopak matanya. belum like. Aku pakai warna yang ini nih. Yang ini tuh yang pokoknya yang teksturnya shimmer-shimmer mau campurin tiga warna ini kan untuk di sudut mata sudut matanya untuk biar jadi ada dimensinya aja terlihat perbedaannya ini yang belum pakai <laughs> <Nih>, Anuan <translator> jadi, jadi udah <laughs> buku menunya <sozusagen>. terlalu <messut _ laughs> biar artisnya seperti biasa pakai flormark karena dia warnanya putih banget bawah matanya kita pakai uh, warna putih aja mau oh, dia pepain hmm. masih menggunakan produk yang sama kita jepit bulu matanya kita pakai maskara ini ke bawah hmm. tadi pakai maskaranya yang udah agak-agak kering ya terus kita tambah maskara yang kayak masih basah gitu cuma kalau kalau kayak gini tuh kalau lagi sholat effort banget ngapusnya nggak mungkin kan dipakain maskara yang gak waterproof nanti kalau nangis Oh. santainya dong, nengguk <laughs> lu minum boba, sekarang kita pakai maskara di bawah matanya, ini orang nggak seimbang bulu matanya, yang atas lumayan, yang bawah lumanyun, lumanyun, ini gua maskaren pori-pori, <laughs> lu pendek banget nih, mau bulu hidung gue juga gondrongan bulu hidung gue bawah matanya kita pakai ini uh, glitter depan depan Sampai depan depan Sampai sampai kewo Masuk sampai buku sito. Bogos jadi buku Gaknya Enggak ada Daerah mana tuh buku Sampai nanen. <laughs> nanen lu. Nanen nanen. nanen nanen nanen. Nanen apaan lu? Nanen bayem. Pakai okay. eh uh, lipstik. Ombre. pakai highlighter, pakai lip gloss, aneh nggak? aneh dari lahir. kita tambahin lagi ombrenya. yuk, nah ini dia hasilnya. jadi ini bener-bener nggak -bener pakai bulu mata palsu, nggak cukur alis. tapi kalau nggak cukur alis, emang semua pengantin kita nggak cukur alis ya. Ini juga nggak pakai soft lens. Uh, Jadi kalau yang mau request kayak gini juga bisa di kita. Kalau masih mau pakai bulu mata juga boleh. Gitu. Terima kasih yang udah menonton video kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya. Dan bagi yang mau request mau dibikinin video apa, uh, silahkan komen di bawah di bawah atau mau kunjungi uh, Instagram kita, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok. Kita ada di Facebook. Tolong mampir. Yang belum follow-follow, yang belum, follow, follow. belum... pakai Mirta Wedding tolong pakai Metal Wedding. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Yeah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.